dan MMX19CA. Ah buka mic sini. Memang semua ni daripada nylon lah, Full build dia daripada nylon. Ha battery panjang-panjang first time jumpa biasa dua kerat je ni dah tiga. Ha Leon dia tulis 18 lah tapi sudahlah, tak je sure tak. Okey, patut kita nak test dengan samurai yang kita punya battery. Tapi tak apa dia dah bagi yang ni nanti kita masukkan yang ni sajalah. Ah Tamina ah. Alright, kita punya hero akhirnya. Uh. Perasaan di tangan tu memang syok lah Sorry, pelanggar pula. Ha. Uh. Wah, macam barang real. Dia. Huh. dia punya ni. Ha. <laughs> Alright. Jom kita bagi close up. Ha, ini metal. Ini di muzzle ni sajalah metal, muzzle saja metal. Yang lain memang nylon, ini pun nylon, nylon, nylon Semua ni nylon Dan ni boleh buka lah ni Anda boleh buka nampak ha, Sini ada tulisan, ha, ni macam bahagian ini besi, Tapi yang ni memang nylon lah Ada siap molding carving kat sini ha, Ni dia punya fire selector Ini pun daripada nylon Ok, Tangan, tangan memang hmm, belum bisa dengar sedikit ya ini memang tip Oh 269 273 Ini pecah, ini pecah. Ini pun pecah lagi, lagi gila pecah ni. 212 Buat foto pula. Ini.